Baik teman-teman, hari ini kita di modul 3, Plot Service dan Instance State. Eh, hari ini dengan kita, Franky akan mempresentasikan hasil eksplorasinya. Silakan Franky mempresentasikan. Selamat pagi, untuk si dan teman-teman semua. Ini saya akan jelaskan tentang modul Anda, yaitu Cloud Service dan Instance State. Untuk pertama, tujuan dari modul tentang siklus hidup instan dari Amazon Web Services atau AWS dan juga menjelaskan cara mengelola instan dari peluncuran hingga penghentian. Nah untuk terminologi teknologinya terdapat delapan tipe. Yang pertama itu terdapat Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 yang dimana layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud anggap saja seperti menyewa komputer di cloud. Untuk yang kedua, terdapat EC2 instance, yang dimana server virtual di Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 ini untuk menjalankan aplikasi di infrastruktur Amazon Web Service atau AWS. Yang ketiga, terdapat Amazon Elastic Block Store atau Amazon EBS yaitu penyimpanan untuk instan Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 tertentu. Anggap saja sebagai drive penyimpanan untuk iksan, iksisu, andal. Selanjutnya, terdapat instan store volumes, yang dimana penyimpanan sementara yang tidak melalui penghentian atau kegagalan perangkat keras. Yang kelima, terdapat Amazon Matching Match, atau AMI yaitu jenis alat virtual khusus yang digunakan untuk membuat mesin virtual dalam Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Nah, AMI ini berfungsi sebagai unit dasar penerapan untuk layanan yang disampaikan menggunakan Amazon e Sudah Yang keenam terdapat IP di 4 address yang dimana masing-masing nomor 32 bit yang secara unik ini mengidentifikasi antar buka jaringan pada mesin. Alamat IP ke-4 ini biasanya ditulis dalam angka desimal dan di-format sebagai 4 bidang 8 bit. Selanjutnya yang ketujuh ada IPv6 address Yaitu string alfanumeric yang berjumlah 128 bit Yang mengidentifikasi perangkat dalam skema pengalamatan untuk IPv6 Alamat IPv6 ini lebih disukai oleh pengguna profesional Seperti insuruh jaringan, pusat teknologi, pusat data, dan operator template. Dan yang kedelapan terdapat elastic IP address yaitu alamat IPv4 statis yang dirancang untuk komputasi awan dinamis yang dikaitkan dengan akun Amazon WebTertif atau AWS. Alamat elastik IP ini tetap ada melalui tesio yang biasanya menyebabkan alamat berubah seperti menghentikan atau memulai ulang isen. Jadi salah satu manfaat utama teknologi cloud ini adalah kemampuan untuk membayar apa yang Anda butuhkan dan membayar barang saat Anda menggunakannya. Untuk memungkinkan, memungkinkan hal ini, biasanya untuk BMS, BWS dipecah menjadi status yang dilalui instan selama masa pakai. Saat kita menguncurkan instanasi growth, server akan berkembang melalui topik Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rangky, untuk presentasinya.